Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing Gimana cara buat gulai ayam bumbu indofood Mau tahu cara mudahnya? Support channel ini untuk bisa berkembang Dan bertemu dengan teman-teman lainnya ya Yuk kita siapkan ayam potong Setengah kilo Bumbu Kemudian kita potong bumbunya Kecuali cabai rawit Bumbu indofood Ayam potong yang sudah dicuci bersih Tanpa minyak untuk membuang sedikit lemak Atau biasa dituguh dengan istilah gosok kita bolak-balik dengan merata lalu kita tiriskan dan pindahkan ke wadah kita cuci bersih dulu wajannya ya masukkan bawang merah dan bawang putih ke wajan panas Kemudian bumbu ulahnya yang sudah kita potong tadi Aduk dengan merata Lalu kita masukkan bumbu gulai Indofoodnya Selanjutnya, baru kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi ke dalam wajan dan kita aduk merata. Beri air secukupnya dan tunggu hingga matang dan mendidih. Masukkan cabai utuhnya. biarkan mendidih dan matang. Terima kasih teman-teman selamat mencoba